misalnya yang masuk surga, nah itu karena tadi itu kenapa? Karena kalau Alquran, jadi sama ini nanti kalau misalnya itu masuk surga, nanti pahalanya ya, buat mama sama bunda. Bunda, aku minta maaf kalau aku punya salah dan selama ini kalau aku Kain. dan aku minta maaf juga kalau aku banyak buat salah selama ini Mama maafkan aku aku telah aku membuat Mama marah dan aku telah buat rumah berantakan terima kasih mama telah merawatku ibu maaf aku sudah banyak berbuat dosa pada ambu terima kasih sudah berjuang mengandungku melahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati kau membesarkan aku dengan sepenuh rasa cintamu hanya untuk Aku terima kasih Ambu, aku sering membuatmu marah, tetapi rasa cinta di dirimu membuatmu sabar dan terus berjuang mengurusku. Tidak ada yang lebih kucintai selainmu Ambu, cintaku padamu tak pernah berakhir. Untuk bundaku yang tercinta bunda maafin abang kalau abang banyak salah Dan maafin abang kalau abang selalu ngebantah dan tidak mau mengikuti kata-kata bunda Abang selalu doain bunda agar bunda panjang umur manjat selalu, abang mau bunda tinggalin abang Bagaimana Bunda untuk membantu Abang dari kecil sampai sekarang? Mas selalu bermimpi ingin mengasihi Makota untuk Bunda Terus Surga nanti. I love Bunda.